Pertama, misalnya PowerSIM Lalu, adalah pertama Buka di sini PowerSIM.com Lalu, ke bawah Di sini ada Download nih Kita sebagai mau download di PowerSIM Ini ada beberapa Ada free studio download Kita download studio Kita coba yang ini Kalau misalnya yang ini kurang wasil Coba yang ini Nah, di sini ini ada bisa 6 bulan ya. Bisa juga sebenarnya lebih. Tinggal kita di-upgrade aja. Nah, lalu di sini dimasukkan misalkan saya masukkan ya datanya biar dikirim lisensinya ke kita. Di sini ada misalkan saya masukkan nomornya, emailnya tugas simulasi kalau nggak saya biar pas sama ini biar nggak salah ini emailnya saya pakai email tugas kuliah simulasi oke biar gampang ya tugas kuliah simulasi tugas kuliah simulasi fgmail.com ya tadi ya. fgmail.com Oke. gmail.com ya. Kita di sini sebagai ini organisasi ya, uh, sekolah atau University. saat di sini ya, organisasi university. Lalu di sini Tangerang lainnya nah, bolehlah masalah aja nggak apa-apa. Lalu kotanya hanya ada di Tangerang uh, ya, di mana Tangerangnya misalkan di Indonesia. Indonesia ke okay. lalu di sini submit. Nah submit. Nah udah kan. Nah setelah submit, di sini download, Let download, download. Jadi sebenarnya enggak ada yang susah, tinggal ikutin aja ya, Langsung, nah ini cepat. Ini download. Nah, ini tergantung kecepatan si ya, internetnya. Nah, sambil nunggu. Jadi untuk di sini. Sebenarnya masuk ke powersim. itu udah masuk. Di sini pun sudah disediakan juga ada beberapa contoh ya. Sambil tunggu karena nanti saya sudah di apa udah udah ada, jadi saya nggak nggak ini lagi. Nanti tinggal masukin aja lisensinya yang kita dikirim ke email. Jadi kalau udah seperti ini sebenarnya si lisensinya sudah dikirim ke email. Ya, udah selesai. Ya, selesai buka. Nah, ini tinggal di-download aja di sini. Ya. Tinggal di-install. nah begitu di-install masuk sini karena saya sudah ada. Jadi Oke, okay, nice. next. Aja di sini, ini karena di sini saya udah ada tinggal mau -re auf, okay, di repair atau gimana. Oke, next saja di repair. Bisa udah langsung bisa, kalau ini berbayar nggak berbayar. Kecuali kalau buat korporat itu berbayar. Nah, ini finish. Nah, karena kita udah ada, maka dia gak minta lisensi, tapi lisensinya udah dikirim di sini. ke sini. Oke, okay. tugas, ya. Biasanya dikirim ke email, ini porsing kan, ada, jadi kalau nggak ada. nih lisensinya udah ada nih, dikirim lisensinya ke sini ke email. Jadi kalau ada alasan ini susah, nggak, ini udah ada. Ya, mungkin setelah ini baru kita buka karena saya udah ada di refer nah, kan di sini tinggal kita di sini, power sim ya. ini power sim sudah ada masuk kalau kita menggunakannya power sim kalau misalnya pakai yang lain bisa juga kan saya mau memberikan pilihan misalkan dua ada simulasinya bisa menggunakan power sim ataupun pensi ini kan power sim berikutnya kalau saya pakai bensin ini yang pakai bensin ya kalau yang pakai bensin sampai kebuka dulu nanti saya pos sebenarnya kalau si bensin ini keluar dari pentana Ya. sama ini juga ada yang versinya yang buat akademis ya. kalau ini menggunakan si porsi kalau ini menggunakannya bensin ya. oke nah, saya cukup disalat Enggak susah, susah. oke? Okay. Terima kasih ya.